dong masak kurang lombok kurang lombok iya wah iya anu panas ayo dioles dan dioles oles pas jeber Kale tompele aku jadi lo. Ya. Dah, lagi lembonya. Aduh, panas, udah la enak sedoe baru dekat mangen neng dong ah. terekam Oh, dingin maoleh kereparane udah dingin maune gimana bang rasa jagungnya bang manis manis banget manis seperti gula-gula rasanya tuh kayak eromen anjing banget kok dia keberdisan, Bang? tampur dikit deh eh nah. Gitu. Tampai, tambah yuk, lagi Paling menderita dalam. hahaha apa pedes Tambah, yuk, tambah yuk. Lagi. Yuk. Yuk. Lagi, lagi, tambah lagi. Sambal lagi, tambah lagi. Nah, tambah lagi ya Ya, jangan minum ya ada nah, yang jagungnya ba saya manis, Mbak. <tuh> <tuh> <tuh>